Yo what's up Wow, Kita kedatangan wow! Wow, wow! Wow, wow! Skin ter pertama. Karakter. Keren sih. Ih. Ih. Ih. Keren wow! Wow, wow! Wow, wow! Wow, wow! Wow, wow! Wow, Udah, udah, udah, udah. asli ini karakternya keren banget sih, mau bro. cocok lah ya skin matic memang harus berwarna-warni seperti ini ini keren sih mau Bro asli apalagi ini bisa di-upgrade penasaran loh ya kalau misalnya kita upgrade nih itu ntar efeknya bakal berubah jadi apa ya bro itu keren banget pasti ya lihat ya karakternya Wuuu. apa ini kok kok Anjir. kok keren sih kayak trailer lagi lo anjay ada original advance wih ampun serem banget suaranya mah bro wah keren sih ini Boboko Power Ranger udah kayak Power Ranger ya mah bro ya Wah bisa berubah bisa di upgrade keren sekali dan kita di sini ada skin legend M M16 kawan nih M16 meta banget ma bro di turnamen itu banyak banget yang make dan ini sakit ya bahkan bisa melebihi krik ya bukan sakitnya tapi mungkin M16 ini fire rate nya lebih kenceng kali ya udah rasanya dari suaranya tuh lebih cepat pelurunya daripada krik ma bro ya tapi ya dua itu sama-sama bagus dan M16 ini banyak yang make di sini ada wingsuit wah kau sih ini cuma full spin ya mah bro uh, keren-keren, ya not bad lah imotnya walaupun B aja menurut aja kalau imotnya. Nah yuk, let's go, langsung kita gas saja, kita gacha mulai dari 20 CP. Sebelum gaca kita langkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bedi mudahkan kalau bisa dua kali spin udah dapat mythic sama legend ya. Walaupun itu cuma mimpi. <laughs> Oke. Okay. Let's go mah, bro, Kita gas ya 20 CP Akan kau hoki Teng tering Teng teng Mungkin oce tarifnya Di Battle Royale kali ya Dua helikopter Helikopter Skinnya satisfying sih Wow Calling card kita pakai langsung mah, bro ya Calling cardnya 150 CP Kita gas aja men Ya Kali stick ah seperti ini hoki ma bro ya skin mythic Oce bingung deh sama yang bisa hoki di skin mythic tuh gimana caranya ya Oce sangat bingung sekali ma bro wuh dapet imut langsung 450 CP wingsuit 5 oke okay. 5-50 CP echo grenade sayang sekali ma bro ya. tidak hoki skemetic harus di akhir sepertinya ya dan sini sudah terakhir 3.300 kita mendapatkan M6 Legendary asli ini arrow satnya banget ya daripada yang biasanya arrow bulat ini arrow aeronsortnya... uh kalian lihat tuh tuh kelihatan tuh ya mantap sih Mabru, ya nah akhirnya kita mendapatkan karakter mitik pertama mah ya di COD Mobile Akhirnya, Ocha yang bu. akhirnya punya gitu, wow, keren banget! Kalau mau, woi, woi, woi, woi, woi, woi, drop woi, woi, woi, woi, nih woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, kalian player battle royale tuh pastinya sangat dimanjakan tuh oh, sebetulnya MP debut, Oh. keren sih, gokil sekali mah bro ya. Oke okay, mah bro, coba udah out nya dan kita update aja yuk langsung mitiknya. Uh, Ih, is keren abis loh ya. Jelasnya kita upgrade saja. Uh, mantap nih mah bro. Mana sih nggak ngerti jarak berarti kumaha ini upgrade? Oke, okay. upgrade successful. Hmm, ya, ini hollow screen saver, been unlock. Yuk, lanjut lagi. Woo, Kita sudah masuk level 2 nih mungkin. Ini beda ya, cara upgrade-nya dengan uh, mythic senjata. Oke, okay, bukan level-level deh. apakah bisa seperti itu beneran? yuk lanjut ma bro, kita upgrade arm modify lanjai, kita modif-modif ini mah bro ya, Ay, keren tuh ya. lanjut kemana? ke sini? apa ke sini? kemana sih? ah, Uy, mantep nih, Oke. lanjut lagi, Yo. <laughs> kayak gini mau cara upgrade-nya ya. Oh, bisa warna-warni itu ya Kalian bisa pilih ini kayak apa ya Kemo ya Kayak kemo Di senjatanya Armor Palette wih, Lebih keren nih Uh Bisa berubah-berubah main skin 3 sekali The best sih Mantap nih mah bro Cuman mana lagi Yang ini Loot box Jadi kita tuh bisa milih ya ya battle royal Wih mantap sekali, mah bro kita tesnya ke battle Royale bisa begitu loh. Keren sih maksudnya. Skill set varian, wow. Shadow Blade operator skill. Wih, jadi kan ada operator skill Shadow Blade tuh, mah bro yang katana katana. Nah itu efeknya tuh bisa ungun seperti ini, mah bro. Wah, keren sekali. Dan ini yang terakhir, spectre Final Modify and MV... spectre Final Modify and MVP di sini bang, sudah max upgrade no Bro, mantap sekali Spectrum. uh Oke okay, ma Bro ini sudah mantap sekali, jadi kita bisa atur di sini. Nah, kita sudah equip, nice Uh, best ini advance. Nah, mantap sih ini asli. Si Doja pakai ya. Kalau basicnya begini, nah ini yang Show mantap loh, Wow, wow sekali, wow sekali. Tuh, nih ada warna-warnanya. Kalian mau warna apa? Terus ada kalian tuh, ma Bro. Mau kalian yang mana? Ini? palet, palet, palet, palet zombie. Oh ada zombie juga tuh ma bro. Tuh. Menurut kalian warna yang paling keren? Wah ini keren banget sih. Ih, kuning kuning ini keren loh ma Bisa ganti <GESOS> warna. Wah. Dah dah dah dah Sudah selesai semuanya ma bro. Saatnya kita hajar ya Kita tes dulu di MP nya nih Mabru pakai Shadow Blade Oke, okay? let's go uh Tuh Mabru ya Misalnya kita lagi di lobby Nah, seperti ini Mabru. Mantap banget ya Hidey. Keren sih ini metik ya Sangat menguntungkan sekali bagi yang membelinya Jadi kalian jangan lupa untuk beli atau kalian bisa tungguin Instagram @kita_jubelin kita ya Nanti mungkin ada ya Oke, uh Tuh, lihat tuh mabro Wuh, loading loading screennya juga beda sendiri mabro ya Apa kalian gak kelihatan sultan banget nih? Wih, uh, kita langsung pakai M16 nya saja nih mabro Wuh, tuh lihat tuh, gayanya Beda sendiri Anjay, lihat, mau bro, wah, betis ini. Anjay, keren loh ini, bro. mantap sekali, bro Efeknya bagus sekali, sih. Yang nya juga, wow, wow. bagus, bagus. sakit banget men apalagi game success sekarang sakit banget gitu loh mah bro mm, kalistiknya juga mantep sih kalistik mantep sekali mah bro ucap langsung dapetin ulti abis itu kita cabut oke okay? ucap pengen lihat katana seperti apa ya operator skill ya? nice wow seperti ini mah bro awesome baru juga make Oke okay, ma Bro, sudah. Oce dapat nih. Wah, aku kejar kamu ya. Se mati lu. Mantap banget sih ma Bro ini. katanya uh, beda sendiri tuh. Wah, mantap sekali. Tapi Oce mati ya. Oke okay, sudah selesai ma Bro. Ya, kita review MP nya Sekarang Oce mau ke beta Oce pedas banget ya. Jadi Oce pengen buru-buru aja gitu. Oke, okay, let's go ma Bro. Ya! Yeah. seperti ini memeru tampilannya di Battle Royale lobby-nya. Yuk, kita langsung join ke Uh, wuh, langsung di start. Wah, hey. uh, eh. mungkin dia melihat. Uh, skin mythic, skin mythic, skin mythic. Culik, culik, culik ngat. Anjay. Oke, itu Quick Strike nih, malah, Bro. Quick Strike. Block incoming bullets from the front and then slash to damage enemies. Oh, seperti itu ya, ma Bro. udahlah ya. Cara main? Ah, FPP, cabut, cabut, cabut, cabut. Nah, ini baru benar, ma Bro. Uh, mantap sekali. Ya, betul itu belum pagi gue layak lah. Oh, seperti ini guys, ini gue layak Dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung terus sekali ya, pakai skin metik. dan ocha pakai quick strike ini, uktinya yang cocok buat skin metiknya ini. pakai katana juga. bisa <retot> uh. diberikan. Naruto. Ocha baru. make ini. ya. ulti multi ya kan nih, ya sebutannya. <retot> <retot> <retot> uh. aku dikerubutin, ocha berasa artis mah bro kalau pakai skin mitik ya apalagi baru rilis langsung pakai oke ayo okay, udah di pesawat mah bro kita lihat nih efeknya seperti apa sih di pesawat nih oh wow. seperti itu wow gas gas gas gas gas kita ke ke mana ya Mau ke new city deh Yama bro turun deh Wah seperti itu Mam, bro turun deh Ada beginian cuy Keren abis Wuh, hu, hu. Beda sendiri Mam, bro ya Oh my god Keren sekali bro Lebih The best ini loh teman-teman tercimang teman -teman. langsung kita cari senjata. kenapa pakai senjata? Oce cari 4 kali, ma bro ya. Ada krisis, eh, krisis kali ya. Krisis oce belum di setting dong skinnya. Ampun ma bro. mati loh. Wah, oh, berani beraninya nembakin oce di ezem, bro sungguh disayangkan sekali. kita healing dulu bro. ini ya, ada orang lagi bro. uh ah gimana nih? Gua ajar kamu ya. uh ku deketin. nanti ah. dia mambruh. hahaha. hahaha. Ha -ha -ha -ha -ha. masalahnya M4 di mana Pak D? yaudahlah mambruh. Oke, kita uh, ke loot box loot box. Masih loot box tuh ada, men. Oke. Okay. Nah, kita upgrade biar lebih mantap mah Bro. Woo! <laughs> Berasa Naruto. Nice. Kita langsung cari musuh aja ya. jadi deh bro hahaha <mengis> menangis kau dek. let's go kita naik lagi kita hunting musuh ya wuuuuh wuuuuh juga gak kelihatan dong perasaan aja udah download mabro pinoche ya wih deh mari kali cuy harus yeah. drop ya bukannya senjata ya ma Bro harus drop senjata di mana Di situ sih naik tank lah naik tank guys ah kaburah mau naik tank aja mau bro bye bye itu guns tuh ini dia mau bro, empor mana empor? Nah, ultinya sebenarnya nggak terlalu berguna sih. Ya Allah, ah, dah lah, capek, mati cuma, Bro. Bro, asum, ah, DMP gugantai ah. ban, telur 40, ah mati ma Bro teman aja, oh bisa hidupin coba kayaknya nih, semoga doain aja. Help, help, help, bantu bro. Mobil ngasih orang <tell> mah. <amat. tell> <tell> Berujung maut. <tell> eh, lo pasti bisa dapetin dokter buat coy Nah, <tell> scan, scan, dice. Scan bang, scan bang, scan. Oke. Okay. Pucanya harus ganti deh, mau nggak enak banget loh pakai ini. Tapi udahlah ya, karena kita lagi mereview. Mana ya? Ada mayat nggak di sini, bro? tempes nombor lumayan ya tempes huh. tempes yuk nyari senjata nyari senjata bang ada senjata enggak buang enggak ada malah bro lihat tuh ada orang di sana. Eh eh eh eh eh eh. Bang Bang retreat. Bang re Jauh orangnya. Jauh Bang orangnya, Bang. Ah iya. Exit aja mau exit. Gak ngerti, gue pake tempest Ya, mabru kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabro, agak kesel sih Mabro, Oce, sebenernya ya Aduh, malah, apa Skin-skinnya ada yang belum ke-download lagi Aduh, maafin deh Mabro, Oce Tapi, yang penting kita review skimimetic ini Kalau skin ini mantu banget sih, Mabro Aduh, sayapnya pula di belakang Woo, langsung aja deh kalian tungguin akun-akunnya di Instagram kita jubelin tuh biasanya langsung ada nanti mau bro ya kalian tungguin aja akun-akun sultannya yang pasti terjangkau sekali mau bro ya. Dah yaudah mah bro kayak gitu aja untuk video kali ini mah terima banget udah menonton jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya mah ya. yep, See you mah bro. dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.